Oke, okay, jumpa kembali dengan kami Servis Jepara. Kita akan memberikan sebuah trik Untuk para pemula yang tidak tahu cara pemasangan kabel pada mesin cuci atau pengering Oke, okay, kita mendapatkan sebuah mesin cuci Seperti ini yang terlihat Untuk pintu satu dia ada kabel seperti terlihat pada rekan-rekan sangat pendek sekali kita akan menentukan pada bagian sistem untuk arah-arah kapasitor yang mana dan arah power yang mana oke nanti kita akan menyambung dulu untuk kabelnya karena kabelnya terlalu pendek kita tambahkan kabel oke bisa rekan-rekan lihat untuk videonya Oke okay, kita jelaskan untuk rekan-rekan. Ada mesin, ada tiga buah kabel seperti di atas, coklat, kuning dan biru. Oke okay, seperti ini kita tulis untuk warna coklat dan yang di tengah berwarna kuning. Bisa rekan-rekan untuk melihat tulisannya kurang jelas karena kamera kami kurang bagus, oke okay? dan yang satu lagi ini berwarna biru dan nanti kita akan mengukur menggunakan multitester untuk memastikan ada bagian sistem ada hambatannya berapa ohm untuk rekan-rekan kalau untuk mengukur dengan multi digital rekan-rekan bisa menggunakan di angka 1 kilo seperti ini bisa rekan-rekan oke kita mengukur untuk kuning dan biru terlihat artinya 37 antaranya 37 atau oke kita ukur lagi memastikan oke kita pastikan 36 lah Kurang lebih 36, dan kita tulis seperti ini untuk kuning dan biru 36, dan yang coklat dengan yang berwarna kuning. Coba kita akan mengukur untuk hambatannya. Dia terlihat pada multi berapa? Oke, okay, 35 untuk hambatan coklat dan kuning 35 dan nanti kita tinggal mengukur untuk coklat coklat dan biru ya yang belum coklat dan biru coba kita ukur seperti ini dia terlihat berapa hambatan terlihat 64 ya 64 hambatannya kita tulis di antara coklat dan biru kita tulis seperti ini kalau terlihat seperti ini ya sudah kita bisa menebak ya untuk arah kapasitor biasanya dia dapat nilai yang tertinggi ya berarti kapasitor nanti kita pasang di coklat dan biru dan yang kuning power ya Oke okay, seperti ini kita gambar lebih detail lagi terlihat kita menggambar pada posisi dalamnya sepul untuk kuning dan biru kita tulis atau kita gambar dan yang untuk kuning dan coklat kita gambar seperti ini oke okay, nanti kita tinggal menentukan untuk kapasitor bisa rekan-rekan pasang di antara coklat dan biru seperti ini kita pasang kapasitornya dan nanti untuk listrik kita mendapatkan power ya powernya bisa kuning atau biru atau juga bisa kuning dan coklat untuk power bisa bolak-balik seperti ini rekan-rekan bisa memasang di kiri atau di kanan ya seperti ini bisa diperhatikan ini kita tulis 220 untuk kiri dan kanan oke bisa kita zoom sedikit seperti ini untuk power kiri dan kanan sangat mudah ya untuk rekan-rekan ya oke nanti kita akan mencoba untuk memberikan aliran ya ada listrik seperti itu caranya untuk rekan-rekan Oke kita akan mencoba menggunakan kapasitor 10 mikro untuk menghidupkan dinamo mesin cuci satu tabung ini ya Oke videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan Oke rekan-rekan yang baru mampir bisa klik subscribe atau klik lonceng Biar rekan-rekan nanti bisa mengetahui video updatean kami yang terbaru. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng-share video kami.